Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir Sudah menonton dan mendengarkan video-video derosa Saya ucapkan alamin Semoga kebaikan teman-teman semua senantiasa diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dan juga nih buat teman-teman yang kebetulan mampir Kebetulan menemukan video ini Bantu saya subscribe like agar channel ini bisa berkembang bisa memberikan manfaat dan informasi buat teman-teman semua dan juga biar saya semangat konten terus memberikan informasi buat teman-teman gitu ya. Dan juga buat teman-teman barangkali ada showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, direview agar bisa menjual dan bisa merekomendasi agar bisa luas penjualannya nih. Bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi. Pada hari ini kita akan mereview mobil yang mungkin sangat merekomendasi baik secara harga maupun secara kondisi. Mobilnya insyaallah bagus-bagus dan harganya saya pastikan pasti masuk deh buat teman-teman. Masuk kantongnya teman-teman, kantong anggaran teman-teman semua. Yaitu ada beberapa mobil yang akan kita review. Kita ditemenin sama host saya juga yaitu wakil kru saya namanya Wahyu jawir Assalamualaikum Wah. Bos apa kabar hari ini ini perkenalkan ya teman-teman ada beberapa video ditampilkan uh, beliau sebagai host saya ya, ya kita belajar sih. namanya Wahyu jawir ya panggilan ya. ya lebih kerennya begitulah lebih keren begitu Am nah teman-teman kita akan mereview nih Wir kita akan mereview beberapa mobil yang Insyaallah Pas banget buat mobilnya. Iya. Buat sahabat-sahabat kamp... dari saya semua. Buat di kantongnya sini kita ya? ada iya. beberapa stok mobil nih. betul Ada beberapa stok mobil yang sekiranya untuk sahabat-sahabat yang pemula ini iya. Terutama yang pemula nih ya bos ya. Yang pemula ataupun yeah. yang mau nambah lagi bisa. Ya yeah, terutama yang pemula yang baru-baru pengen punya mobil lah. Ini ada sih rekomendasi. beberapa mobil yang harganya itu pas banget di kantong. Insyaallah Allah. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman. Ya. Makanya teman-teman tonton terus video ini. Tolong jangan di skip-skip. Mudah-mudahan ada riski, beberapa betul. unit yang masuk ke anggaran teman-teman dengan teman mencari. Yuk, nih, hari ini ada apa aja nih bang? Kita mulai ya. Mulai Roman yang mana dulu nih bang? Nah kita ada Suzuki Eminity Suzuki eminiti Suzuki, Suzuki eminiti tahun 1991. 1991 1991 Suzuki Eminity betul kondisinya gimana mobil bos? lawas tapi untuk mesin maupun kaki kaki Hah? beserta bodi masih berkualitas ada mesin kaki kaki bodi berkualitas tuh Insyaallah ini kaki-kakinya habis diganti habis dibenerin habis dibenerin mesin-mesinnya juga udah habis dicunap rapi dah Insyaallah buat teman-teman ya? yang mau beli ini mobil udah tinggal pakai berarti kondisi udah Bagus oh sih ya. bagus. Cuma band -band -band ada minus band -band -band satu. Ban ban masih ya cukup rekomendasilah rekomendasi sekitar 70 -an. Tapi kalau untuk minusnya ini ada nih minusnya. Apa itu, Bang? Minusnya pajak. Oh, pajaknya. Pajak dua kali. Mati dua. Mati dua, dua tahun. KTP? Dua tahun panjang ya. KTP-nya ada, tersedia. KTP ada. Betul. Ini, ini ngomong -ngomong, pajaknya ngomong, di bulan ngomong, Januari. Ini kan mobil tua nih. Pajaknya mahal nggak sih? Pajaknya delapan ratus ribuan. Delapan ratus ribu. Delapan ribu sudah di cek online untuk pajaknya itu sekitar 2,1 2,1 satu juta 2 juta seratus. Dua juta seratus. Iya bukan dua juta. Ini transmisi manual masih menggunakan karburator transmisi manual masih menggunakan karburator. Betul, berplat ganjil untuk alamatesanka di daerah Tangerang, Kabupaten sekitarnya nah, ya. Coba-coba diursa mobil ganjil. ini ada salah satu kan? Ada sama perorangan, ada sama perorangan? Ya. oke. Okay. Tadi apa ngomong, -ngomong apa? Iya, coba-coba ya? diursa sekalian. Nah, ini salah satu mobil yang menurut saya sih masih sangat rekomendasi ya untuk untuk pemula terutama Insya Allah, ya. ya. Insyaallah. Untuk untuk pemula satu. dengan Nah, ini ngomong-ngomong nih Bang, dari tadi ini kan nyebut harga, harganya berapa? Nah, nah gini ya teman-teman, insyaallah mobil ini yang saya jual kondisinya udah fit udah, minus, udah siap dip, Minus pajak aja, nah, minus pajak aja. Ya. nah ini harganya kita jual 30 juta udah timpa hidup 30 juta terima pajak hidup sudah terima pajak hidup tapi oh. kalau mau teman-teman mau perpanjang sendiri ya potong pajak dan nego-nego dikit KTP-nya saya pinjemin. Kalau buat saya boleh nawar nggak? <laughs> sebenarnya, sebenarnya saya jual, jual udah burah loh, udah burah ya. Di, di online atau di tempat lain ya, teman-teman boleh cek. Ini pasaran harga sekitar tiga lima sampai empat puluh jutaan. Estimasi kurang lebih tiga lima sampai empat puluh. Ya, karena kan kita nge-review, betul betul. Showroom. betul. kita tahu lah, insyaallah. Teman-teman boleh cek juga deh. Harga yang saya pasarkan mahal apa enggak sih? Oh gitu ya. Betul. Silakan. Kau cek. Oh gitu ya. Kau tulis di kolom komentar. Tapi yang positif. Yang positif. Yang ya? sifatnya membangun. Nah, Betul. Untuk sobat-sobat di Rusia boleh nawar nggak? Boleh nawar. Dikit -dikit. Boleh nawar. Ya, dikit -dikit ya. Ya, ini ada stok apa lagi? Nah kita ada mobil Grand Max nih. Boleh. Kita ke Grand Mac yuk. Yuk kita ke Grand Max Ini Grand Max tahun 2017 ribu Grand Mac tahun 2017 Ini Grand Max tahun 2017 tipe? Tipe 13D, tipe 13D, veloc racing dan bertransmisi manual veloc sudah ada racing. AC, transmisi manual sudah berAC, sudah ada AC. Berarti ini yang 13 ya? Ya, ya, ini, ya wajar ya namanya mobil gini mobil uh, multifungsi. multifungsi, multifungsi, multifungsi buat keluarga bisa, keluarga bisa. buat kerja, kerja bisa, buat usaha, usaha pun Aduh. jadi. Kilometer seratus ribuan, ini tahun 2017, kilometer seratus ribuan, tahun 2017. 2017, sobat-sobat di untuk rekomendasi yang satu ini, kita punya mobil Grand Max 13 tipe D. Tipe D. Tahun betul, 2017. Betul. Nah, ini ini, ini yang sobat-sobat ini yang tunggu nih. Ini mesinnya sudah Pak. Mesinnya sudah ejection ya. Ejection ya. Dan pajaknya pun masih hidup di bulan 7 atas nama perorangan. Eh siap, siap. Tapi insya Allah mobilnya masih rekomendasi. Mesin-mesin kering, kaki-kaki masih enak, tarikan juga masih responsif. Ban-ban juga masih bagus ya. Wih, ban-bannya jadi, jadi tanya, masih, ya, lumayan. masih lumayan. Boleh, teman-teman. Test drive nah ini salah satu rekomendasi betul. buat teman-teman sahabat dari kalau sekiranya butuh nih Bener. mobil yang multifungsi yang bisa buat keluarga iya. yang bisa buat kerja betul. yang bisa buat usaha betul kita punya Grand Max 13D 2017 Insya Allah siap jalan-siap jalan ya buat teman-teman kalau uh, deal nanti insya Allah saya berikan oli buat yang mobil ini waduh ganti ya, oli. oli sobat sobat gratis oli, sobat Sobat Nah, yang, yang dari tadi ditunggu-tunggu nih sebenarnya. Oke. Okay. Harganya berapa bos nah, untuk harga? <laughs> kalau di luaran ya teman-teman ya, tapi kita nggak boleh tunjuk nama ya, tapi Estimasi biasanya Estimasi. untuk harga di marketplace harga tahun sembilan tahun dua ribu lima belas aja dua ribu lima belas tahun dua ribu lima belas ya dua ribu lima belas aja itu harganya sembilan lima an sekitar sembilan puluh lima juta ah dua ribu lima belas dengan tipe yang sama dengan tipe yang sama nah, teman teman ini, boleh cek deh ini dibuka di harga berapa nah ini tahun dua ribu tujuh belas kita jualnya sembilan puluh delapan aja sembilan puluh delapan juta masih bisa nego dikit sobat sobat di rosa Ilustrasinya di luaran sana di tetangga-tetangga sebelah sana <tuh> itu 2015 saja 95 juta ini 2017 betul. kita buka 98 juta masih bisa dinego langsung hubungi bosnya dia aja dah teman-teman penasaran mau nawar ya munggu silakan tapi ya, ya? secara kondisi saya yakinkan dan saya pastikan masih sangat bagus sangat layak ya betul kalau teman-teman derosa nih ada yang jadi dengan mobil ini masih ada ekstra tambahan Olinya gratis, Oli gratis, olinya gratis. Oli nah, kita punya stok apa lagi nih, bos? Nah, kita ada mobil Taruna. Ini apa nih? Taruna tahun dua ribu. Taruna tahun dua ribu. Kecak ek, betransmisinya. cek, transmisi manual, sudah injection, sudah injeksi Iya, nah, pajaknya di bulan lima, bulan lima. Mei dua ribu dua tiga, atas perorangan. Kalengnya di dua ribu dua tujuh, berplat. Genap, teman-teman. Teman. genap ya. Alamat Tangerang Selatan. Alamat Tangerang Selatan. Untuk kilometernya ya nggak usah ditanya ya. Ya ini mau mau saya buat atau buat. Masih lewat lah ya. Tapi secara kondisi saya, ja saya yakin kan di beberapa bagian masih full orisinil. Masih teman -teman. orisinil ya. Body bodinya masih orisinil. Masih kaleng. Kaki-kaki masih enak. Kacanya pun enak. enggak ada yang rembes. Oh gitu. Posterinya bagus. Ya. Dan juga asinya pun dingin. AC dingin. AC dingin. AC dingin ya. Iya. AC dingin. sempat-sempat di ini ada Taruna tahun dua ribu bertipe CX dijamin dah ini mesinnya bagus kaki-kaki bagus ban banyak tebel-tebel dan Bahan baru baru masih baru empat ban, baru dan baru ya bos betul. ya nah ini sobat-sobat juga pengen tahu nih bos ini di harga berapa bos nah kita buka di empat tujuh waduh murah bener empat puluh tujuh juta Insya, sangat rekomendasi sekali rekomenasi. tahun 2000 ribu CX dibuka di angka empat juta betul boleh nggak masih nawar Dikit-dikit deh Dikit-dikit boleh. dikit, -dikit. Kita di... jual juga enggak gede-gede kok. Enggak gede-gede oh, ya. Coba-coba iya. De Rosa 47 juta masih bisa nego-nego sedikit ya nego Mas ya. Santun pun. Iya, ya, <laughs> santun lah nego santun. <laughs> Betul. Kondisi masih sangat bagus, masih sangat layak, ban empat baru. Di beberapa bagian ini masih full original Oh, masih full original panel-panelnya ya. Full orisinal ya? panel, teman-teman boleh cek deh. Masih Mungkin bagus, ada beberapa ya? bagian yang enggak original ya paling di bemper depan, bemper. Bemper belakang tapi insyaallah kalau untuk body-body aman. Waduh -waduh. masih full original dan juga mobilnya terjamin nggak bekas laka atau, atau banjir iya. ya kalau lecet-lecet pemakaian wajar asih dingin asih dingin, dingin. teman-teman gitu ya, pengertiannya insya Allah Siap. harga yang saya tawarkan nggak terlalu jauh nggak terlalu jauh dan juga masih terbilang cukup terjangkau cukup di terjangkau ya okay. nah kita punya setengah apa lagi nih bos nah kita ada lagi nih mobil Suzuki SX4 oh SX4 SX X4 SX4 SX crossover ya crossover bener ini Suzuki crossover SX4 yang 4 kali 2 tahun 2008 Transmisi? Ber Bertransmisi manual Warna grey atas nama perorangan untuk pajaknya di bulan 12 ja Desember Desember, 12 Pajaknya di bulan Desember panjang banget atas nama perorangan Dan berplat ganjil untuk alamat SMK di daerah Jakarta Barat Tapi sebenarnya ini udah pindah alamat ke daerah Jakarta Selatan Oh gitu ya, udah pindah alamat nah. ke, tapi tetap alamat di Jakarta Barat Jakarta Untuk kelengkapannya sendiri gimana bos? Untuk alamat SMK di daerah Jakarta Selatan Nah terus kelengkapan mobilnya sendiri gimana? kelengkapannya ini masih full orisinil teman-teman iya full orisinil baik body atau cat-catnya semua masih orisinil Mas dan juga yang menarik ya. tahu-tahu nggak ya apa itu kilometernya masih sangat rendah berapa tuh kilometernya 56.000 sobat-sobat derosa SS4 ini dari tahun 2008 baru jalan 56.000 kilo service record service record pula saya dapat dari tangan pertama kunci Kunci ada dua, kunci ada dua, buku servis manual book ada, po oh, full set, sobat-sobat set. ada kunci roda, eh kunci roda, kunci serep ada, uh, kunci roda juga pasti ada, pasti. Anu -anu -anu. buku servis ada. ada, buku servis ada. Ada. Ada. ada, dan termaktub servis record termasuk servis Lima puluh enam ribu, ini mobil antik, antik sih ya, antik. antik body body masa. masih full ori ya, masih full ori ini. Cuman ada sih beberapa, beberapa bagian, bagian ada, ada perbaikan, dan ya. perbaikan ya, perbaikan. normal lah, dari dulu belakang. Tapi yang dipastikan mobilnya aman, nggak bekas laka, nggak bekas banjir juga. Dan bener-bener ini mobil antik jarang pakai. Saya jarang beli pakai. dari tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari bener. baru. Bener. harganya berapa? Nah itu dia. sebenarnya nah. sobat-sobat dari tadi nungguin. Ini Betul. dijual berapa sih gitu? Banyak mobil yang harganya mahal. Ah? Tapi ini nggak terlalu mahal juga. Nggak ya? terlalu mahal juga. Tapi disesuaikan dengan kondisi yang sangat bagus sekali. Ah? Ini kita jual buka harga di 80 buah. 82 juta dengan kondisi masih sangat-sangat recommended Bener. Mobil orian. Bener. Kilometer low, Loh -loh kelengkapan, kelengkapan full set. Betul. Kelengkapan full set, kilometer low, mobil Orion kita Bener. buka di harga 80 juta. 82 juta. Jadi 82 kalau sobat-sobat nawar masih bisa enggak, Masih bisa, bisa. Masih bisa ya. Masih bisa teman-teman. Teman-teman yang mau nawar ah? langsung japri aja ke saya. Oh, langsung atau ke Bang Wahyu. Oh, udah, Ini langsung asisten langsung saya. Langsung sama bosnya. apa-apa <laughs> sama, sama aja. Langsung sama bosnya sama aja. aja. Nah, untuk interior pun kita masih orisinil Interior It masih orisinil, masih orisinil kan? eksterior lagi masih orisinil Walaupun di bagian eksterior tuh ada beberapa perbaikan sedikit. Eksteriornya ada perbaikan uh, sedikit Perbaikan ya? sopan kata orang mah. Perbaikan sopan. Perbaikan sopan. sopan. Aslinya gimana bos? Aslinya dingin jamin. Dingin jamin ya, kaki. Ban ban masih enak masih tebal. Oh kalau ban sih ya. masih baru. Masih baru, masih baru. Saya jamin masih baru nih. Ban masih baru. bagian depan nih, bagian lapa bagian belakang 80 80 ya, gitu. Ada stok apa lagi bos? Nah, oke teman-teman, ini rekomendasi kita ada lagi nih Baleno. Nah teman-teman kita ada mobil yang super bagus lagi bertransisi otomatik. Yang tentunya harganya masih sangat terjangkau murah. Sangat terjangkau murah ya. Karena di di Rosauto itu Insya Allah. Kita berikan yang terbaik buat teman-teman Betul, buat sobat-sobat di Indonesia Pasti kita berikan yang terbaik Betul, sudah injection tahun 2008 berarti ini ada mobil sedan dari Suzuki yang namanya baleno Baleno. tahun 2008-2008 transmisi otomatik nah, metri otomatik nah, betul kondisinya gimana Kondisi Pak? di beberapa bagian masih cukup orisinil masih cukup orisinil masih kaleng ya iya beberapa bagian masih orisinil Insyaallah mobilnya aman dari laka-aman dari banjir aman dari laka-aman dari banjir Dan mesinnya aman enggak ngejeduk juga metiknya masih Responsive. responsif masih responsif masyarakat uh -huh. sekalian semuanya dimanapun anda berada ini ada lagi nih, satu lagi rekomendasi buat teman-teman sekalian. Ini ada Suzuki Baleno tahun 2008 bertransmisi otomatis. Mobilnya masih sangat layak pakai. Kondisinya masih sangat bagus, masih banyak yang orisinilnya untuk beberapa bagian Bener. di panel-panelnya ya bos ya. Betul. Nah ini uh, masih sangat recommended lah. Bener. Ini ngomong-ngomong harganya berapa bang? Nah kita jelasin dulu, untuk pajaknya ya, ini boleh. telat sekali. Oh pajaknya sekali. di bulan November 2022. Harus bebekan apa bisa perpanjang? Oh enggak, masih bisa perpanjang. Masih bisa perpanjang. Alamat kota Serang. Alamat kota Serang. Atas nama perorangan berpelot ganjil berplat ganjil untuk nilai pajaknya murah jadi itu, sekitar bang? pajaknya 1,9. Wah oh, murah sekali ya cuma iya. 1,9 juta, juta ada perbedaan berapa juta dua ya. ratusan kurang lebih 2,2 lah ya 2,2 iya, juta lah ya untuk masih eh, untuk harga tadi ya untuk harganya kita nggak buka mahal-mahal lah nggak buka mahal ya iya 77 deh 77 juta sobat-sobat iya. rosa 77, 77 masih tuh. bisa nego waduh 77 masih bisa nego betul, sobat sobat tujuh tujuh masih bisa nego teman -teman. buru buru nih, hubungin Pak Deddy siapa iya, cepat dia dapat lah betul. Ya kan, dengan Enggak kondisi lah. yang seperti ini mobilnya bagus mobilnya bagus teman teman 77 juta masih bisa nego ya mau test drive Mau kepoin ke sini aja. Boleh. Tapi sebelumnya telepon dulu. Telepon dulu ya. Janjian iya. dulu ya. Jadi kita buat janji kita bisa ketemu barang. Bisa barang mobilnya, mau oh, yang mana aja? Oh, yang mana gitu. aja. dan okay. Bpkb saya pastikan ready. Bpkb ready. Iya. Oh, iya. Untuk, untuk kelengkapan surat surat ya. Betul. Ada mobil apa lagi? Nah, nih, kita ada lagi mobil Kijang. Kijang. Kita ada mobil Kijang. Weh, Kijangnya bagus nih. Apa ini? Kita ada Kijang LX. Kita punya Kijang LX Untuk setok berikutnya Kijang LX tahun berapa bos? Tahun 2001 Tahun 2001 Bertransmisi manual dan ini yang diesel Yang diesel Yang banyak orang cari Yang banyak orang cari Ia Berarti dong. ini kita punya LX tahun 2001 Mesin diesel Mesin diesel Transmisi manual transmisi manual. Oh. transmisi manual Keadanya gimana bos? Kondisinya ini gimana bos? Kondisinya pajaknya sekali doang pajaknya sekali tahun 2022. tahun 2022 Tahun 2022 Iya untuk Be nilai pajaknya murah kok ini berapa pajaknya, nilai pajaknya 1 juta ribu. 1 juta iya. 8000 masih bisa perpanjang atau harus BBM? masih bisa perpanjang bisa berpanjang alamat SNK di daerah Tangerang alamat SNK daerah eh, Tangerang alamat SNK daerah Bekasi Cibitung Oh alamat STNK sobat-sobat di rusak sekalian ini alamat STNK di daerah Bekasi Cibitung, Cibitung. Oke masih bisa diperpanjang betul pajaknya cuma satu juta delapan ribu rupiah ribu. ya kan itu ini kondisinya gimana bos? mesin aman enggak, enggak bos dijamin nggak ngobrol dijamin insyaallah kalau teman-teman mau beli mobil ini tes dulu deh tes dulu bawa mekanik bawa mekanik e. bawa mekanik biasa sama-sama saya sama kepercayaan betul karena kalau udah mobil diesel ini bicara mobil-mobil lawas -mobil betul kita jualin bukan mobil tahun muda oh gitu ya iya, iya betul betul ya teman-teman nalar ya maksudnya oh, kan. ya Gitu, tapi insyaallah yang kita jual sangat layak, sangat untuk layak temen -temen ya. Teman pakai berarti ini kondisi masih sangat layak. Betul, masih sangat layak, dan di beberapa bagian pun masih orisinil. Masih banyak orisinilnya <laughs> Mas ya, interiornya. Interiornya di beberapa bagian masih orisinil, coba uh -huh. kita ganti itu aja, ganti sarung jok. Oh, sarung jok, ya. sarung jok udah gantian nih. Ini coba udah double blower, loh. udah double ini blower udah ya? Double blower bukan yang single blower ini berarti LX, tapi upgrade. Betul, udah, oh, udah, udah, ada freetan, dan juga... Kursinya sudah menghadap depan semua. Oh, udah, ini. udah, udah nggak ada vis to face Iya. Tuh. udah depan semua. Betul, udah didesain biar Se buat teman-teman biar nyaman gitu. Ya, pokoknya ini LX buat rasa LGX lah ya. Iya. LX rasa LGX. Iya. Transmisinya manual, mesinnya diesel. Kapan lagi sobat-sobat dirusak betul. Mobil langka paling banyak dicari. Betul. Mobil Kijang yang versi lama lawas tapi diesel. Diesel. Betul. Udah gitu mesinnya bagus. bagus. Nah, uh, kita ngomong-ngomong okay. nih, sobat di juga penasaran nih bos nih. Oke. Okay. Harganya berapa bos? Harganya murah berapa itu tujuh 72. 72 juta masih dengan... bisa nego masih bisa nego ah. 2001 diesel kijang LX update LGX 72 juta sobat sobat Indonesia masih bisa nego pula masih langsung hubungi nego. bos saya nih bos ini teman teman ada penawaran ajuin aja insyaallah harganya ketemu nah, ada rezeki teman teman ada rezeki kita betul tapi insyaallah kita untung gak gede lah kita berusaha memberikan servis yang terbaik buat teman teman berusaha memberikan servis nah, yang terbaik kalau ya. kita sale apa income ya wajar ya tapi Insyaallah kita enggak serakalah. Betul. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong BPKB surat-surat ready semua. Insyaallah BPKB dan surat-suratnya ada semua. Nah, ready semua ya. Teman-teman di Rosa, ini kita rekomendasi uh. banget mobilnya satu lagi. Siapa cepat betul harganya rekomendasi. <laughs> harganya rekomendasi mobilnya insyaallah bagus bagus nggak banget banget ya. kalau mobil lawas pasti ada ya itu beberapa bagian yang pasti dandan. oh ya pasti itu udah, ada, udah otomatis tapi kita sortir yang benar-benar sangat layak dan dadanya pun dana sopan betul gitu. betul betul sekali. Oke bang Dedek bang Jawir ada lagi mau ditanyain kalau saya sih sudah cukup banyak dari beberapa mobil yang kita review memang harganya sih masih ya sesuai dengan kalau saya ya sesuai okay. dengan budget saya langsung sesuai okay. dengan kantong saya dan mobilnya pun bagus-bagus. Insyaallah. Saya juga rekomendasi untuk teman-teman, sobat-sobat di Rosa pun dimanapun berada, bahwasanya, saya pastikan pilih mobil di Derosa Auto, padahal, pokoknya mobilnya aman, terjamin. Betul. Bahkan masih ada tambah-tambahan. Betul. Sedikit-sedikit ya, eee. kayak ganti oli. Eee. Masih ada satu dua bulan kalau ada kerusakan masih bisa dikomplain, eee. gitu kan? Eee. Ya, betul, mungkin betul. seperti itu aja. Oke. Nah, ya teman-teman berikut tadi yang kita review. Mobilnya bagus-bagus. Mobilnya masih ada tersedia ya. Betul. Mumpung masih, masih ada. Oke okay, ada lagi? Udah cukup. Oke okay, berikut tadi yang telah kita review stok-stok mobil De Rosa auto Semoga ini bisa merekomendasi. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekurangan. Dari segi perkataan maupun dari segi tampilan. Mohon maklum adanya. Dan saya tutup. Wabili Taufiq Walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton.